welcome to my channel Rimbabo Oke okay Guys jadi hari ini kita ada event baru yang ada kaitan sama ini guys nih nampak enggak, guys ini makanannya bacang chongzi ya guys ya jadi event eh, event kali ini ada kaitan sama ini chongzi Oke okay? dari di sini hmm, kalian klik bagian sini ya guys ya di atas ini ya kalian klik dan ini guys, eventnya Dragon boat ya guys ya. Jadi di sini kita cara mendapatkan hakoin, yaitu kita harus koleksi bermacam-macam Jongce ya, seperti bawah ini egg yolk, red dot, ini ya mid rice dan banana ya. Oke, jadi di sini bakal saya jelasin gimana untuk mendapatkannya. Jadi kalian klik bagian seru, tanda seru ini, di sini akan menjelasin gimana untuk mendapatkannya. Jadi event ini dimulai dari tanggal 25 Juni sampai 2 Juli. Oke. Okay? Jadi uh, ini di bawah yang 45 sampai 8 itu adalah cara-caranya untuk mendapatkan Chongce. Jadi kita harus koleksi sesuai dengan semuanya nanti bisa di draw dan bisa di adsense menjadi hakoin. Jadi gimana caranya? Jadi uh, kalian nonton saja bakal aku jelasin satu per satu gimana caranya untuk mendapatkan Chongce. Oke, okay. pertama logging the red dad conchur and egg yolk Chongcu. Jadi di sini kita harus menebang pohon, guys. Jadi di sini kita bakal menebang pohon. By the way, aku mau cari dulu mas meloku di mana. Ah, sempat-sempat kemarin mainnya sampai di mana? Aku pun bingung ya. By the way, di mana ya dia? Hilang, guys. Hilang. Oh, kenapa ada ini, guys? Ada kok tubuh di tengah sini aduh aku tebang dulu guys ya oke okay. oke okay, jadi sekarang kita mau pergi mencari ini guys uh, kita mau pergi mencari ini cara cari mas malau cari mount kita kalian klik di bagian map ini ya guys ya Klik, terus kalian di sini bisa lihat tuh mon kita yang mana di mana. Nah ketemu deh. Jadi klik, langsung dia tanda telapak kaki dia langsung auto jalan ke sana. Jadi kita tanpa harus kontrol lagi. Punya kutat ketemu dia di sini ya. Jadi sekarang kita bakal coba untuk menebang pohon dan kita mau cari yang tadi apa? egg yolk dan banana ya Aku lupa guys oke okay. jadi sekarang kita bakal tebang pohon ada lubang guys Congce, yeah. Oke. Okay. Jadi ini ya guys ya. Oke okay, next. Jadi ini ada lagi mining to get fresh meat Congce dan banana Nah Jadi kita harus mining. Tentunya kita harus pergi ke instrument. Jadi jangan lupa ya setiap kali sebelum masuk ke instrument transport scrollnya di dicek dulu bawa apa enggak ya. Jangan sampai di situ ketinggalan nggak bisa keluar. Oke okay, di sini bakal aku speedkan aja. Nah guys kita ketemu benar chongzi, oke okay? ini guys ya, oke. Okay next pick up to get the square Chongzhi and cornikalce di sini bakal aku jelasin mana saja tempat yang ada tersembunyi ya guys ya jadi saya lingkari dengan uh, lingkar merah jadi pada tahun nah guys ini satu ya okay, next kita cari lagi nih guys di sudut satu. dan di atas bus station sini ya, di sembunyinya dekat ini guys, tengah-tengah pohon. Nah, ini ya. Oke, okay, ini guys, ini ya biar kalian tahu di mana ini ya bus stationnya Dekat di sini ya guys, ini ya. Yang tadi tempatnya saya dapat itu di pas tengah-tengah pohon. Ini di tempat duck ifans ada satu disembunyi di pohon juga. Ya. Jesse Morris ini ada satu. tempatnya liung ada juga dan di sini luarnya dekat keburan, sana ada pohon-pohon ada sembunyi, di bagian sini ada satu di atas di atas okopik sana ya ada satu, lewat jembatan sini ada satu nah guys, ini oke okay. terus Dekat sini yang di atas kelenteng atas sana ada satu kelenteng kan apa ya pantai ada satu ada dua pantai ada dua di tengahnya ada satu lagi di bawah um, jembatan Nah guys di sini ditutupin sama ini batu ya guys ya nih guys ada nah satu Oke, okay, kita lewat sini. Oke, okay, di sini, di pas tengah-tengah sini ada satu. Oke, okay. dan kita naik lagi. Dan di bagian sini, di tengah ini, tembunyinya di dekat sini, guys. Oke, okay, jadi itu saja yang saya ketemu pas uh, saya jalan-jalan. Oke, okay, sekarang kita mau lihat lagi cara apa lagi. Completing orders to get crystal chunche and back chunche. Jadi kita harus complete orderan kita guys. Yaitu seperti fun order apa gitu ya guys ya. Jadi di sini saya bakal mencoba untuk bikin fun ordernya. Oke kita send langsung. Nah guys kita udah dapat guys. Oke aku bakal lihat kita dapat apa. Kita dapat crystal chunche. Oke nice. Oke jadi ini ya caranya. Ada lagi caranya adalah fishing has a chance to get kind of chunks jadi kita bisa memancing guys di sini kalau kalian susah mancing kalian bisa saja taruh di fishing trap yaitu bednya uh, bednya ditaruh di fishing trap jadi keesokan harinya dia bakal ada ini guys aku nampak nih nampak nggak nih guys nah kita dapat oke okay. ini guys ya yang tadi kita dapat ya. Oke, okay, seterusnya kita mau pergi coba memancing ya. Uh, by the way, aku buka email dulu. Oh, dapat kado dari ini ya. Oke. Okay. Jadi sekarang kita coba mancing guys di sini di kelilingnya kita lihat ada lagi nggak yang terumpet yang nggak nampak. Oh, guys, ini guys, ada satu ya, dekat fishing trap. Oke, okay, jadi di sini kita bakal coba memancing. By the way, ini tinggal semuanya sampah ya, kita taruh bait. Semoga bisa dapat lagi nanti. Oke, okay, kita bakal fishing, guys. Jadi, load bait ya, jangan lupa ya. Dan terus load back, bait. di load, klik backnya, terus load Oke, okay, jadi sekarang kita bakal coba memancing, guys. Ya, uh, sini aja, guys. Kita seret ikan yang loncat-loncat. Kita dapat ikan. Wah, cepat banget ikannya, ya, ya. Wah, kabur. Coba lagi. dapat nih. Nah. Oke, okay. ini jangan-jangan mancingnya ikan. Ah bener Kalau <laughs> ikan, pada kita mau mancing ini ya, koleksi songzi ya. Nah, ikan lagi. Ya. Nah, ikan lagi, guys. Oke, okay, kita coba lagi, guys. Sampai ketemu ya. ketemu guys. Ini guys kita dapat ya Square Chongch. Oke. Okay. Jadi kita jalan-jalan lagi. Ini ya Square Chongch ya. Kita mau lihat uh, fishing trap saya masih ada ya enggak ya? Yang ada isinya gitu. Kita sambil jalan-jalan ketemu lihat ada enggak. Oh, nggak ada guys. Oke okay, guys, uh, jadi ini ada satu guys di sini bagian sini di fishing trap ya. Jadi sekarang sudah kita koleksi banyak. Sekarang kita bakal lihat. Nah guys, udah komplit guys, semuanya udah ada ya, udah ada guys. Jadi kita udah sudah bisa exchange hakoinnya. Jadi kita tinggal klik bagian sini exchange hakoin. Oke, okay, tinggal tinggal cari lagi koleksi yang belum ada ya guys ya. Oke jadi uh, ini kalian klik di sini Hackcoin Mall. Jadi ini barang-barang yang bisa kita beli melalui hakcoin ya. Jadi ini ya seperti biasa skin, uh, food, apa print, blueprint apa baju, guys ya. Mon, kita lihat lagi ada apa lagi. Oh nggak ada yang lain guys, tinggal rendir, ya ah guys kita punya dekorasi baru dragon board, ya. oke ada lagi enggak? Uh, sepertinya cuma dragon board guys enggak ada lagi oke uh, petnya juga enggak ada jadi itu saja ya guys ya. Oke okay guys, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga tutorialnya bisa membantu teman-teman dan terima kasih Nanda telah memberitahukan ada event baru karena saya udah jarang sekali main Harvest Town sekarang karena Harvest Townnya nggak ada update baru. Jadi saya mungkin bakal main game lain selain Harvest Town. Oke, okay, thank you so much for watching. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like dan subscribe guys. ya guys. Bellnya di klik ya guys. Notifikasinya di on biar kalian mendapatkan info terbaru dari Rimba Boss setiap kali. Terimbabo upload video. Thank you so much and see you on next video. Bye.